back to my channel. Uh, buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani. Di channelku ini sering membahas tentang manifestation, dream life, dream job, law of attraction, mental health, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang 7 ajaran sesat loa yang beredar. Apa aja? Let's get started. Yang pertama, scripting di setiap jam 12 malam. Aku masih sering banget mendapatkan komen di Youtube, Instagram, TikTok semua nanya, kak harus ya scriptingnya tuh di jam-jam tertentu gitu kan, kayak jam 12 malam segala macam, lah-lah. Enggak sayang, scripting ini aku udah sering banget ngebahas bahwa kamu nulis dalam keadaan yang enjoy, happy. Malam sebelum tidur ketika kamu lagi relax atau di pagi hari itu sebelum kamu melakukan aktivitas Kenapa? Karena posisi kamu masih relax, masih santai Kenapa sih harus relax? Karena relax itu high vibration Nah scripting sendiri itu nggak harus di jam-jam tertentu Kayak yang beredar jam 12 malam No, itu kayaknya orangnya sendiri deh yang bikin aturan <tuh> Nah gini temen-temen, law of attraction ini harus kamu jalani dengan Santai, ikhlas, relax Menyenangkan, gak ada paksaan Oke, okay, yang kedua Bangun tiap jam berapa hanya untuk afirmasi Ini aku sering banget sih Ada yang nanya ke aku Kak, aku disuruh sama orang itu untuk afirmasi di setiap jam segini, nah sama nih kayak scripting, ya kan, bedanya kalau scripting ini kan ditulis ya tapi kalau afirmasi itu diucap, oke okay, aku luruskan ya, bahwa afirmasi itu tidak ada jam-jam tertentu sayang afirmasi positif atau bahasa orang awamnya, ucapan adalah doa itu bisa dilakukan kapan aja kamu lagi otw ke kantor, mau menghadiri sebuah meeting, kamu mau menghadiri sebuah interview kerja, kamu mau apa e, misalnya, menarik uang, kamu mau apa lalala, semua, itu bisa dilakukan Dimanapun, kapanpun Kamu mau di motor, lagi di bis Lagi di busway, lagi di taksi, lagi di grab Lagi uh, Kamu baru bangun tidur, kamu lagi mandi Kamu lagi masak, itu bebas Nggak ada jam-jamnya Jadi itu patut dipertanyakan deh Buat orang-orang yang ngajarin afirmasi tuh, Kamu harus bangun jam sekian Kamu afirmasi, lalalala No Yang ketiga, afirmasi saat orgasme huh? Oke, jadi waktu itu di TikTok sempat ada video viral uh, yang mengajarkan orang-orang untuk afirmasi saat orgasme. Nah, aku khawatir banget sih, gimana kalau yang menonton itu anak-anak ABG, anak-anak di bawah umur gitu kan, yang masih sekolah, segala macem. Dan percaya deh, aku nggak pernah denger ada master-master law of traction. Di luar, seperti Jack Canfield, Joe Dispenza, Joe Vitale, Master Sri Akarsana, asli Dusi, bla bla, semua tuh yang ngajarin afirmasi saat orgasme. Ini kayaknya si content creator tersebut deh yang membuat sendiri gitu loh. Aku sempet bikin kayak diskusi di Instagram story buat teman-teman perempuan, apa yang kamu pikirkan tentang teknik ini gitu kan ya? Afirmasi saat orgasme tuh banyak banget yang komentar kayak "Simon maaf nih, aku..." <laughs> Mohon maaf, aku janda ya. Kali aku harus orgasme sama siapa? Say, ya kali aku harus ganti-ganti terus pasangan gitu kan. Terus ada juga yang bilang, "Say, orang mah kalau lagi orgasme ya, mana boro-boro mikirin afirmasi yang ada, mah kita kelip-kelip begini nih." <laughs> Tempat tadi yang komentar seperti ini dan bagus banget ya, aku suka What afirmasi sambil orgasme? Memang aku juga tahu sih Neville Goddard salah satu master manifestasi juga pernah ngomong di bukunya Tulislah keinginanmu dengan perasaan senang dan puas Seperti ketika perasaanmu setelah melakukan orgasme Iya tapi gak usah diartikan secara literal juga Maksudnya intinya sih perasaan kamu harus puas ketika menulis itu Karena perasaan adalah doa, intinya sih begitu Bukan, artinya kamu harus menulis saat sedang orgasme atau melakukan ritual yang aneh-aneh Cukup perasaan kamu aja yang selaras dengan keinginan kamu Kalau keinginan kamu bagus-bagus ya berarti perasaan kamu juga harus bagus, enjoy, menikmati Jadi yang seperti kakak ini bilang, menurut buku Neville Goddard itu menjelaskan bahwa ketika kita lagi manifest Entah diucap atau ditulis, pakai perasaan seolah-olah happy gitu loh kayak puas kayak seolah-olah orgasme tapi si konten creator tadi nyuruhnya malah pas lagi orgasme Bunda <laughs> ah, Lanjutkan perjuanganmu meluruskan orang-orang yang mau belajar lawak Kak Kak Trish ini salah satu loa coach yang Pemahaman loanya tidak menyimpang menurutku Harus dipertahankan Loa yang benar itu sebenarnya semacam Universal truth yang bisa Berlaku untuk semua orang atau Penganut agama manapun dan nggak ada tuh ritual-ritual aneh yang Gimana-gimana karena tanpa ritual Aneh pun loa ini Sebenarnya pasti akan selalu berjalan Sesuai sama pikiran dan perasaan Kita bener banget teman-teman karena gini ya Law of attraction ini tidak memandang Siapa kamu gitu loh mau Mau kamu orang miskin, mau kamu orang kaya, mau kamu keluarga terpandang, mau kamu maaf ya hijabnya panjang sampai tanah gitu kan Law of attraction itu bisa bekerja sama siapapun Umur kamu 50, 60, umur kamu masih 15 tahun itu tetap bisa bekerja Bahkan kalau kamu tidak percaya dengan law of attraction, loa ini tetap bekerja di dalam hidupmu seperti mesin jalan terus sayang Kemarin di tiktok aku juga ada nonton video cewek bilang Kenapa ya? Aku udah beribadah lima waktu nih. Aku udah tutup aurat. Aku udah begini lah, lah, lah. Tapi kok aku ngelihat orang-orang di luar sana, misalnya cowok, cewek yang doyan party, mabok, yang buka aurat pakai baju yang ininya kemana-mana gitu kan? Kok mereka seneng-seneng aja ya? Kok mereka rezekinya banyak aja ya? Kenapa aku yang udah melakukan segala cara rezekiku mampet susah banget duit masuk ke dalam hidupku gitu kan? Coba aku cari dulu ya videonya di TikTok. Ah ini guys aku nemu nih videonya Lanjut ya aku bacain Kenapa yang kerjaannya mabok, seks bebas dan gak nutup aurat Rezekinya selalu ada Sedangkan gue yang kerjaannya di rumah terus Nutup aurat dan selalu sholat Bahkan zikir, rezekinya susah banget Emang dosa apa sih gue sampai rezeki susah banget Padahal gue udah percaya kalau Allah itu maha adil Oke coba aku koreksi kalimatnya dia ya kita lihat di paragraf kedua ini Kan dia bilang ya Kenapa rezekiku susah banget Emang dosa apa sih yang gue bikin Sampai rezeki gue susah banget Kalian paham nggak Coba kita lihat ulang lagi ya Sampai rezeki gue susah banget Dia terus mengulang kalimat tersebut reputation seperti yang kata buku The Power of Your Subconscious Mind bilang Apa yang kamu ucap dan pikirkan masuk ke alam bawah sadar ini akan diterima Maka itulah yang akan terjadi, apalagi ketika kamu lakukannya repetition terus-terusan Itulah yang kamu percaya Alam bawah sadar kita ini terus bekerja 24 jam gak pernah ada istirahatnya Jadi kalau kamu terus-terusan mengkhawatirkan sesuatu, kalau kamu terus-terusan berpikir Kenapa ya rezeki susah banget masuk ke dalam hidupku? Ya, itulah yang akan terjadi. Tidak berpengaruh dengan uh, hijab yang kamu pakai segala macam. Oke, okay? kalau kamu boleh lihat ya, orang-orang di Western, orang-orang artis deh Hollywood gitu kan, atau siapapun lah, direktur gak mengenal dia ras apa gitu kan? Dia orang Chinese, dia orang Spanish, orang uh, Eropa semua gak mengenal. Sayang, semua itu berawal dari apa mindset bilang kok di video-video sebelumnya kenapa ya kita udah doa siang malam segala macam semua tapi doa-doa aku belum dikabulkan kenapa coba? karena kamu masih ada di desperate energy jadi harus sinkron dulu nih semuanya sayang Ibadah sama law of attraction Atau mindset nih, the power of your mindset Itu harus seimbang dulu Oke okay, terus kita balik lagi ke afirmasinya Orgasma tadi, sama sekali Tidak benar Oke okay, next, menulis berlembar-lembar Sampai tiga bulan dengan kalimat yang sama Kayak anak SD lagi dihukum Aku sering banget nih dapet private consultation Dan klienku nanya nih Kak aku kemarin sempet nih Ngikutin cara orang gitu kan Aku disuruh nulis ada teknik 90 kali 90, lima kali lima segala macam. Sebenarnya sih aku nggak nggak mau menyebutkan ini sesat ya. Hanya saja aku tidak merekomendasikan nih teman-teman. Kenapa? Sekarang bayangin gini deh. Mereka disuruh menulis dengan kalimat yang sama sebanyak 90 kali setiap harinya. Kalau kamu lupa satu hari disuruh ngulang dari awal. Misal kamu mau nulis aku sehat, aku cantik, aku kuat. Aku sehat, aku cantik, aku kuat. Aku sehat, aku cantik, aku kuat sampai 90 kali. Bunda mohon maaf. Ini kamu lagi praktek loa, apalagi dihukum Kayak zaman kamu sekolah nih. Terus aku tanya tuh ke klienku kan, nggak cuma satu orang sih sebenarnya. Ada beberapa orang yang pernah melakukan teknik tersebut. Aku tanya Bunda, mohon maaf, uh, apakah ketika Bunda praktek tersebut berhasil nggak? Terus kata dia enggak saya. Jadi gini teman-teman, kenapa aku tidak rekomendasi? Karena ketika kamu menuliskan dengan kalimat yang sama setiap harinya sampai berlembar-lembar nih. Sampai 3 bulan tuh ya, kan? Kalau kamu lupa satu kali ngulang lagi dari awal, jatuhnya kamu penuh usaha banget nih, effort banget gitu loh. Kamu jatuhnya berharap yang kelima ngajak ngobrol ATM dan duit <laughs> ini banyak juga yang DM ke aku ya. Kok nggak ngerti ya, teman-teman? Tapi dari sumber-sumber yang sudah aku pelajari, ya kan, aku tidak pernah sih menemukan teknik seperti itu disuruh ngajak ngobrol ATM sama duit gitu. Jadi aku nggak yakin ya. Aku nggak yakin sih. Kalau menurutku jangan dicoba ya teman-teman, karena gini. Nanti kamu jadi gila. <laughs> nanti kamu jadi gila teman-teman. Kamu jadi obses. Oke okay, next. Ini masih dari konten creator yang sama. Aku juga dilaporin sama followers. Uh, mereka disuruh kalau nemu duit di jalan diambil aja. Katanya itu sign from the universe. Kalau itu pesugihan gimana bunda? <laughs> Ini ada ya video tiktoknya, aku unjukin ke kalian ya Nah ini videonya nih Guys hati-hati, kalau kalian nemu uang di jalan, jangan pernah kalian ambil Kalau kalian tidak mau menjadi korban tumbal pesugihan Jadi guys, ini merupakan salah satu praktek ritual pesugihan uang basangan Dengan metode terlarang yaitu menebar uang untuk mencari tumbal pesugihan Pasalnya, menebar uang basangan adalah cara kotor pelaku pesugihan yang tidak ingin menumbalkan diri maupun keluarga terdekat sebagai ganti kekayaan yang didapat. Dan selaku praktisi supranatural yaitu Abah Romdoni memberitahukan jika kita menemukan uang di jalan, alangkah baiknya jangan dibelanjakan terlebih dahulu soalnya sangat berbahaya karena nyawa diri sendiri dan juga keluarga yang menjadi taruhannya. Dan beliau mengungkapkan uang pasangan itu dapat menyebabkan kematian. Siapa tahu kita selaku yang menemukan uang tersebut istri, ayah, anak dan juga salah satu anggota keluarga yang lainnya. Dan juga selain menyebabkan kematian korban yang telah membelanjakan uang pasang, jadi ceritanya gara-gara video ini aku jadi teringat gara-gara yang followers pernah lapor itu. <tuk> tahu, aku nggak ngerti. Pesugihan, bunda takut? Nggak usah. Yang terakhir. Buka hijab kalau kamu mau doa kamu terkabul, Aduh gak ngerti lagi bunda Berani-beraninya dia nyuruh orang buat buka hijab ya nggak sih? Dan sedihnya si orang tersebut beneran buka hijab Oke okay, jadi kronologinya gimana sih? Gini, ada followersku yang waktu itu sempat cerita bahwa Di Indonesia ada salah satu forum atau grup Uh, buat ngomongin tentang love attraction semua segala macam blablabla bla bla, gitu kan. Nah salah satu orangnya yang ada di dalam grup tersebut lagi curhat nih ya kan lagi sedih depresi segala macam dan dia pakai hijab teman-teman. Nah Si salah satu guru yang ada di grup tersebut ngasih tahu Oke, okay, kalau kamu mau doa kamu terkabul Kalau kamu mau hidup kamu berubah, coba deh buka hijab kamu Aku tidak menyuruh kamu untuk uh, murtad gitu kan, pindah agama tidak Hanya saja aku ingin kamu mencoba dulu, buka deh hijab kamu dan lihat apa yang akan terjadi Namanya orang lagi depresi ya teman-teman Jadi diturutin aja gitu loh kata dia kan Aku nggak ada di grup itu, jadi Salah satu orang yang ada di grup ini, si membernya itu yang ngasih tahu ke aku. Makanya balik lagi ya teman-teman, law of attraction itu tidak ada pengaruhnya apakah kamu pakai hijab, kamu tidak pakai hijab, kamu umur 60, kamu umur 30, kamu punya agama, kamu ateis, kamu agnostik semua, itu tidak ada pengaruhnya. Karena law of attraction ini kan hukum alam. Kamu mau percaya atau tidak, kamu mau praktek atau tidak, law of attraction ini tetap terjadi di dalam hidupmu. Semuanya itu berasal dari sini. Percaya deh. Lihat aja buat si kakak tersebut yang sudah buka hijab, apakah hidupnya berubah? Kalau dia masih desperate, kalau dia masih meratapi nasib, kalau dia masih berburuk sangka terus negatif thinking terus, nggak akan berubah hidup dia. Nggak akan berubah. Benar deh. Dia mau pakai apapun di dalam badannya ini ya. Kalau mindset dia belum diubah, nggak akan berubah. Seperti yang buku ini bilang bahwa change your mindset and then your life will be changed Oke okay, teman-teman, jadi itu adalah 7 teknik law of attraction yang menurut aku di luar batas ya. <laughs> Bukan di luar batas sih, tapi nggak masuk akal gitu ya. Dan aku tidak rekomendasikan buat teman-teman mencobanya. Uh, teman-teman sendiri pernah nggak sih mendengar dari orang lain tentang teknik law of attraction yang kayaknya nggak masuk akal gitu? Coba komen di bawah. Aku pengen tahu apa aja. Mungkin nanti aku bisa bikin part 2 duanya.